بسم الله الرحمن الرحيم ابدئوا ليكم الله بسم الله بالعلياء صلى الله عليه وسلم حيون بالباك hati kita, eh? senang gembira, apalagi kalau nyengok yang nabuk terbangan oh. luar biasa nikmatnya, yang punya utang lupa yang ada sakit, lupa saking gembiranya menyambut kelahiran, rosu, rosu. kita mesti bergembira fal eh Valya, mesti bergembira kita menyambut kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata baginda Rasul itu sebetulnya sumber kebahagiaan. Eh, okay. sumber kebahagiaan adalah Rasulul. Jadi kalau kita nak bahagia, hadirkanlah selalu Rasul, Rasulullah luar biasa ini. Majlis Haji Khoiriah ini tak perlu lagi nak natangkan yang kosida segala macam. Sudah masya Allah, eh? Nabur terbangannya tadi, wah. Kalau kita nyingok gayang nabur terbangan tu. Utang lupa, penyakit baik, dewe Eh? Di rumah belum ada beras tak ingat. Saking lemaknya, mengingat kelahiran Rasul, kadang-kadang memang kita tidak bisa bayangkan kegembiraan itu. Eh, kegembiraan di saat kita menyambut kelahiran Rasul luar biasa. Siapa yang tidak bahagia? Eh, siapa yang di saat magom itu tidak bahagia? Kesian, wong itu berarti dia tidak bisa menghadirkan dirinya bersama Rasulul, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makmanu dia nak ngatokan Rasulullah sebagai uswatun nasana. Kita cinta dulu, cinta dulu dengan Rasulullah itu. Betapa nikmatnya kita mengikuti pembacaan Maulid. Padahal yang kita baca itu semuanya doa, doa doa yang kita sandingkan dengan Rasulullah doa yang insyaallah Allah diijabah oleh all. Allah. Jadi kalau ibu bapak dengar gosidah ataupun syair salawat yang kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi wasilah. Artinya Nabi Muhammad itu sebagai wasilah kita, biar apa yang kita kepengen disampaikan oleh all. Allah. Allah abbikhusahobilfadilah waridani sahabah kita minta sama Allah biar Allah enjo sahabat-sahabat kita sahabat yang diridhoi Allah kita anggap sepele sahabat ni Tidak sahabat ni justru bisa menghibur kita membawa kita ke, ke jalan yang diridhoi Allah membawa kita jalan yang uh, memberikan kesenangan di dalam Kehidupan itu yang namanya sahab sahabat wardo'anis sahaba wardo'anis sulalah kita minta dijadikan Allah keturunan yang yang bersih warzuknashyhadah minta kita mati itu di dalam keriduan Allah warzuknashyhadah terus warhamkun muslim kita minta sayangi diri kita dan semua orang-orang Muslim warham walidina minta sayangi wong tuwu kita Warhamna jami'an agar Allah menyayangi kita galau-galau saling doa, yeah. Dan ini doa-doa yang luar biasa. Karena apa? Karena disandarkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi sesuatu yang kita sandingkan dengan Rasulullah, Insya Allah bakal membawakan kebahagiaan rumah tangga yang disandingkan dengan kehidupan Rasulullah, rumah tangga itu pasti akan bahagia. Sesederhana apapun rumah tangga itu bakal bahagia kalau dia hadirkan Rasulullah. Wong hadirkan Rasulullah. Jadikan Rasulullah tamu yang paling mulia di acara tersebut. Jadi bukannya pimpinan, bukannya gubernur, bukan wali kota, bukan kapolda Bukan presiden sekalipun tamu yang termulio Di dalam kita menikahkan anak kita tersebut Tapi tamu yang termulio adalah Rasulullah. Rasulullah Karena Rasulullah lah Allah ciptakan dunia ini Kita kepengen pergi haji Kepengen tawaf di Ngelilingi Kaabah Kita tahu dak Kaabah itu diciptakan Allah karena Rasulullah berbondong-bondong kita pengen masuk ke Raudhoh kita tahu dak Raudho itu tempat duduknya Rasulullah berbondong-bondong kita pengen ziarah ke makam Rasulullah kita tahu dak yang diwariskan oleh Rasulullah itu adalah kunci kebahagiaan An ingatkan jemaah umroh yang barusan balik kamu berbondong-bondong kepengen salat di Masjidil Haram, apa bukti kamu mencintai solat berjamaah tersebut? Waktu balik, kamu pun mesti berbondong-bondong untuk solat ke masjid. Apa lagi yang lanang-lanang? Tidak -lanang? ke masjid, banci namanya. Yeah? Lanang yang tidak pergi solat ke masjid itu namanya lanang banci. Ngapo? Rasulullah yang nyuruh kalau yang aku dihina lanang pergi ke masjid? kalau orang betina mikir-mikir dulu kira-kira dia maslahat tidak pergi ke masjid kira-kira bakal datangkan fitnah tidak dia ke masjid kecuali kalau lakinya ngajak yuk kita sama-sama ke masjid biar biar dia terhindar dari fit fitnah tapi kalau lanang mesti ramikan masjid repot kepengen pergi umroh repot kepengen nyium hajarul aswad repot kepengen sholat di hijir ismail boleh, repot itu boleh Tapi buktikan repotnya kita itu memang benar-benar Kita kepengen dekat dengan Rasulullah kepengen dekat kepada Al Buktikan kecintaan kita bahawa Rasulullah tu uswatun hasanah Mana dalam kehidupan kita? Di Dimana dalam kehidupan kita bahawa Rasulullah tu uswatun hasanah? Jadikan rumah tangga kita itu rumah tangga yang disukai oleh Rasulullah Rumah tangga yang di dalamnya dibacakan Al-Quran Rumah tangga yang di dalamnya dibacakan salawat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada kemuliaan Tidak ada kebahagiaan Kecuali sesuatu yang disandingkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam karena Allah berikan rahmat itu kepada Rasulullah Wa ma'arsalna ka'ila rahmatan lil Alamin kurang hebat apa lagi rasulullah eh makanya tadi mengdayat ngomong mak kalau kita maulid nih babe, ini kan bulan maulid senang hati anak senangnya hati anak karena kalau sudah magam itu pikiran hilang yang ada apa? senang dengan rasulullah gembira hati ini saking gembiranya kita perhatikan wong di sekitar kita macam-macam ada yang ngawas ke langit ada yang ngawas ke bumi, macam-macam eh? itu ekspresi. Dia ingin menghayati magam tadi, eh? menyambut kelahiran Baginda. rasul. Kalau kita tidak cinta dengan Rasulullah, minta mati. Be. Eh? Kalau kita tidak cinta dengan Rasulullah, tidak bakal kita dapat kebahagiaan di dunia ini. Apalagi kaget di, di akhirat. Yang kita harapkan itu cuma syafaat dari Baginda. Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya juga bagi yang baca-baca maulid ya. jangan langsung ya. al wa yusalli wa, wa alai ya. tapi baca dulu salawat ya. Ya. tadi kita baca salawat itu salawat itu doa yang istimewa ya. belum ya. lagi pengarangnya memang para wali-wali Allah yang mereka selalu jumpa yakadah, langsung dengan Rasulullah Wasallam Bapak ibu yang dirahmati Allah setiap kita mengucapkan salam kepada Rasulullah Rasulullah itu diizinkan Allah dikembalikan ruhnya untuk menjawab salamnya kita dan salam kita untuk Rasulullah itu bukannya untuk Rasulullah sudah terlalu mulia Rasulullah dimuliakan oleh Allah In wa inna kala ala kullukin adim sesungguhnya di dalam dirimu kata Allah mempunyai sifat-sifat yang luhur, akhlak budi pekerti yang tinggi. Pujian Allah dah ada arti pujian kita. Ya kita tadi anta shamsun anta badrun anta nurun faukonur engkau bagaikan matahari. Engkau bagaikan bulan purnama. Engkau cahaya di atas segala cahaya. Tak ada apapunnya dibanding pujian Allah. Wa inna ka la ala hulukin azim. Allah muji Rasulullah. Maka di hadis kudus itu Allah mengatakan. Lawlaka lawlaka ya Muhammad. Ma khalak tu aflak. <coughs> Kalau tidak karena Rasulullah. Allah tak bakal ciptakan segala sesuatu. Bahkan berulang kali anda ceritakan Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam cuma untuk menitipkan nur Nabi Muhammad di lutulang sulbinyo Nabi Allah Adam alaihissalam Allah bukakan dulu kehidupan melalui eh Abul Bashar yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam Allah bukakan dulu kehidupan untuk apa? untuk Rasulullah jadi Nabi Allah, kadang kalau dengar cerita Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga Itu cuma cerita Yang kita mesti ambil Hikmahnya Bukanlah Nabi Allah Adam itu bersalah Tapi memang kesalahan Seorang Nabi itu Sebagai uswah buat kita Kadang-kadang kita ini Sesuatu yang tidak diizinkan Justru itu kita nak gawikan Dilarang mendekati Buah kuldi tapi justru setan goda kita cukuplah buah kuldi itu luar biasa. Kalau kau sudah makan buah itu kau bakal selamolamunya di di surga. Digoda oleh oleh iblis. Kita ini galak termakan godaan. Eh? Tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah, tapi kadang-kadang hati kita diombang-ambingkan oleh oleh keadaan. Banyak sekali gemerlapan dunia Yang membuat kita jadi tidak cinta Dengan Rasulullah Koknya anak pernah katakan Ada wong yang nak ken anaknya Beb, anak minta tolong sama mak Habib Mano, kaget waktu Serah-serahan itu secara islami Beb. Biar diridhoi oleh Allah Ya khair, kata anak Kita persiapkan Serah-serahan secara islami Jangan sampai bercampur aduk Lanang dan betino ya, Campur aduk, itu mendatangkan Membuat Rasulullah menjadi pergi kalau dah ada batasan penesan lanang betino jadi siko inilah yang membuat Rasulullah tidak mau hadir dalam satu acara mungkin ini agak tabu bagi kita padahal memang bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu hukumnya haram eh hukumnya haram jadi kalau bapak ibu jenguk Ustad, nah no, salaman samo sama betino itu Ustad dak tahu dihukum, eh Ustad dak tahu dia dihukum, karena memang itulah membuat dia haram itu dia jadi halal nikah, yang haram itu dijadikan halal dengan per, pernikahan, ini perlu dipertanggungjawabkan, eh perlu kita tanyakan ngapu si Ustad itu. Salaman masih mending kalau seandainya yang diajak salaman tuh yang tua ya, yeah. yang diajak salaman yang tua ini yang muda-muda nah salaman, ini ustaz tak tahu dihukum ini, ya, yeah. jelas-jelas hadisnya larangan untuk bersentuhan, huh? bersentuhan antara laki dan dan perempuan ini tidak ada menjadikan uswah. Bagaimana Rasulullah ingin hadir di tempat-tempat yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang, ba yang batil. Kita bisa dengan cara lain, bisa dengan menundukkan kepala. Eh? Ataupun kalau memang mesti terpaksa, harus berjabat tangan, pakailah pelapis. Karena sentuhan ini eh, ada stromnya. Eh? Sentuhan ini ada stromnya. Kalau seandainya lanang sama betina tidak kata stromnya, Berarti ada penyakit. Yeah. Jadi kalau lanang sama betina saling pandang itu ados trumnyo dari pandangan be bisa, bisa berbahaya. Makonyo kita kalau mandang dalam satu tempat jangan pandang dengan pandangan spesial, tapi pandanglah dengan pandangan yang hampa. Kita hanya mengharapkan keriduan Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat Allah murka dalam pandangan itu. Jangan sampai ada sesuatu yang Rasulullah tidak mau hadir di majlis tersebut Jadi wong ini minta anak biar acara uh, serah-serahannya secara islami Sudah tidak lama lagi waktunya, babe, minta maaf Budak-budak ini -budak nak caro budak tulah. Oh ya sudah lah, kalau itu maknya juga jadi budak Neda? Nak caro tebak tebakan dulu Yang mana calon, calon si? Si mantu Eh bukan itu yang bawa kebahagiaan, bukan Yang bawa bahagia itu ridhonya Allah Hadirnya Rasulullah Kadang-kadang kita luar biasa Hadir maulid sana, hadir maulid sini Tapi maulid kehadirannya Rasulullah Kelahirannya Rasulullah Tidak kita hadirkan dalam kehidupan kita di dalam akhlak kita, santun kita dalam berbicara Bagaimana cara kita menghadapi wong Bagaimana kita dengan keluarga Kita dengar cerita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana maki oleh, oleh keluarganya Dewi Abu Jahal misalnya Bagaimana Rasulullah terhadap orang-orang kafir Satu ketika Mungkin dalam cerita yang biasa kita dengar Sayyidina Abu Bakar datang Kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah meninggal dunia Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar wahai Aisyah kira-kira apa kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan kata Sayyidina Aisyah wahai ayahanda Engkau adalah sahabat terbaik Rasulullah. Engkau adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Tidak ada sunnah-sunnah Rasulullah yang belum kau jalankan, kecuali ada satu hal, wahai Ayahanda: "Apa itu kata Sayyidina Abu Bakar?" "Dak sabar, Sayyidina Abu Bakar, apa yang belum kulakukan?" Setiap hari Rasulullah memberi makan seorang Yahudi buta di pinggir pasar. "Baik," kata Sayyidina Abu Bakar, "itu akan kulakukan." Mulai besok, Sayyidina Abu Bakar meli makanan datang kepada seorang Yahudi tersebut. Lalu, begitu sampai kepada seorang Yahudi tersebut, Sayyidina Abu Bakar pun memberikan makanan tersebut kepada si Yahudi. Si Yahudi itu bertanya, "Siapa kau? Aku orang yang setiap hari memberimu makan." Kata si Yahudi tersebut, "Bukan." Orang yang biasa setiap hari memberiku makan Dia memberiku makan dengan cara yang begitu santun Makanan dilumatkan dan dimasukkan Didulangi katanya ke, ke mulutku Itu yang dilakukan oleh oleh orang yang biasa Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun lakukan itu Dilumatkan makanan itu Didulangi di mulut Yahudi itu Sambil nulangi si Yahudi itu ngomong apa? Kau hati-hati Di Madinah ni ada manusia jahat Tukang tipu eh, Tukang bohong Namunya Muhammad Jangan kau pagai manusia itu Kalau kau nak selamat Dia nasihati Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar yang begitu cinta dengan Rasulullah Bisa dibayangkan Panas Sayyidina Abu Bakar mendengar ini Marah terbakar hati Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kau tahu siapa yang kau caci maki? Yang kau caci maki itu adalah orang yang setiap hari datang memberimu makan dengan melumatkan makanan itu dan memasukkan ke dalam mulutmu. Itulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kaget si Yahudi buta tersebut. Menangis lalu mengucapkan syahadat meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membimbing ia membaca syahadat. Itu akhlaknya Rasulullah. Betapa Rasulullah menyayangi terhadap sesama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mako kalau kita kepengen nurut Rasulullah, tur lacar Rasulullah, punyo akhlak, ndak pulo nak memberikan makanan sampai nulangi. Tapi paling tidak nganterkan back rumah rumah keluarga kita yang miskin. Jangan sampai dia minta ulungin. Jangan sampai dia nangis bahajat sama kita. Kalau memang Allah jauh kita rezeki, ikuti uswah Rasulullah. Anterkan ke rumah dia. Kalau kau ada masalah, kau ngomong sama aku. Insyaallah selagi aku baca, aku bantu kau. Itu nak mengikuti uswahnya Rasulullah. Ini urusan warisan, bedak beres-beres Kalau pacak dulu itu nih, Biar tidak boleh warisan Ini yang aduk sekarang ini Makanya dia belum mati, anaknya pun sudah nuntut warisan sama dia okay. Anaknya besar, hidup dengan narkoba Dan ini anak amati, banyak beberapa keluarga yang terjadi seperti itu di dalam kehidupan mereka tidak mau menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya jangan harap dia bakal bakal bahagia ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad ibn Abi. I'm in it. I'm in it. Ya norel-zalim La la Alhamdulillah saat ini sudah masuk waktu asar Subhanallah terhanyut kita dengan kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kalaulah anda mencintai Rasulullah, Rasulullah akan mencintai anda Kalaulah anda menghadirkan Rasulullah, maka Rasulullah akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita InsyaAllah dengan keberkahan eh, Majlis al Khairiah ini InsyaAllah Allah senantiasa menjadikan kita Orang-orang yang menjadikan Rasulullah Sebagai uswatun Hasanah Selalu menghadirkan Rasulullah Di dalam akhlaknya kita Dalam sopan santunnya kita Dalam mencari nafkahnya kita Dalam kasih sayang terhadap sesama kita InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita semua Kebahagiaan hidup dunia dan akhirat Dan insyaAllah majelis al-khairiyah Dan insyaAllah semua yang membantu di majlis ini wabil khusus untuk almarhum al-haj Edi Masri bin Haji Nur Muhammad yang beliau telah mempersembahkan keluarganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Allah untuk mencintai Rasulullah InsyaAllah keluarga ini menjadi keluarga yang selalu diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat dan kita semua yang hadir di majlis ini juga pun akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan dunia hingga akhirat ala hadhinnya wa kullu niatin wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al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 dalam tanah, ya Allah beri manfaat dari apa yang kami dapatkan hari ini. Rabbil Alim nalla dianfauna tambahkan Allah sesuatu yang manfaat dalam kehidupan kami. Rabbil Fakheena wafake ahlana, ya Allah jadikan kami dan keluarga kami faham tentang agamamu. Rabbil Fakheena wafake ahlana, wagarabatil lana fidinina, jadikan kami dan semua keluarga kami, ya Allah dapat selalu berjalan dalam keridhaanmu. Allah ma antah padana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahliina wa ashhabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhair khair wa mutafaddilun bikulli khair wa muqtin likulli khair ya arhamar ya allah peliharakanlah diri kami peliharakanlah agama kami peliharakanlah anak-anak kami peliharakanlah harta kami peliharakan keluarga kami peliharakan sahabat-sahabat kami. Peliharakan, Ya Allah, orang-orang yang kami cintai dari segala macam balak, dari segala macam fitnah, dari segala macam keburukan, dari segala macam marah bahaya. Sungguh engkau, Ya Allah, yang menganugerahkan kebaikan. Sungguh engkau, Ya Allah, yang membawakan kebaikan. Wahai Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma la tadak lana zamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa, kecuali engkau ampuni, Ya Allah. Wala hamman illa jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembiraan wala maridan illa syafaitha jangan ada penyakit pada diri kami kecuali kau sembuhkan ya Allah wala aiban satarta tidak ada kekurangan aib pada diri kami kecuali kau tutupi ya Allah wala hajatan illa qodaitaha ya rabbal tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua engkau kabulkan rabbana atina fid dunya hasan وفي الآخرة حسنة، وكنا أذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم،